Seorang santri asal Tasikmalaya, Jawa Barat, didenda 30 juta rupiah lantaran kampur dari pesantren. Denda tersebut harus dibayarkan kepada Yayasan Pondok yang berada di Cilangkreng, Kabupaten Bandung. Adapun alasan santri kampur karena tidak betah menimpa ilmu di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, atau Nanto, membenarkan informasi tersebut. Atau mengaku pihaknya didatangi orang tua santri asal reja pola itu pada Jumat 4 November. Dikutip dari Kompas.com, orang tua bercerita, awalnya sang anak belajar di pesantren tersebut secara gratis. Namun, ada perjanjian jika keluar dari pesantren sebelum tamat, maka akan didenda. Orang tua santri mengaku tidak diberitahu jumlah denda tersebut. Pihaknya kaget saat mendapat informasi bahwa denda yang harus dibayar adalah 37.250.000 rupiah. Denda sebanyak itu rupanya hasil perhitungan denda harian 50.000 rupiah dikalikan 745 hari santri tersebut mondok. Saat ditemui, ibu santri berinisial RSN 31 tahun membenarkan soal tanggihan denda itu. RSN mengaku anaknya yang masih berusia 12 tahun itu kabur dari pesantren karena tidak betah. Ia menyebutkan sang anak sudah melakukan aksinya itu sebanyak tiga kali. Bahkan, anaknya pernah menginap di rumah warga di Bandung sebelum sampai di Tasikmalaya. Saat ini, Arasan memilih untuk menyekolahkan anaknya di Tasikmalaya karena khawatir kejadian serupa akan terulang.